dalam Rahayu Rahayu Rahayu mati. Selamat berjumpa dengan channel saya Jawa Kawedar Semoga para pemirsa selalu sehat dan berbahagia Baik siang maupun malam Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Perang antara hawa nafsu dan hawa suci atau yang biasa disebut dengan Baroto Yudo. Tetapi ini bukan perang Baroto Yudo antara Pandawa dan Kurawa Melainkan perangnya antara dua tokoh kerajaan besar Antara lain Patih Gajah Mada dengan Pateh Kebuiwe Seperti kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit Merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ini yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas bahkan sampai ke Makassar masa kejayaan kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk Prabu Hayam Wuruk yang merupakan raja terbaik membentuk Majapahit menjadi makmur dan mengalami masa kejayaan Hal ini tak terlepas dari jasa Mahapatih Gajah Mada yang mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama sumpah Amukti Palapa, di mana sumpah Amukti Palapa itu berbunyi kurang lebih begini. Lamun wis kalah Nusantara ensun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dumpo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tomasek. Samana Emsun Amukti Palapa Dengan mengandalkan strategi militer dan politik yang baik Mahapatih Gajah Mada mampu mengaplikasikan sumpah Amukti Palapanya sehingga menjadikan patih yang paling disegani di Kerajaan Majapahit maupun di wilayah-wilayah lain Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit ditandai dengan terwujudnya gagasan Penyatuan wilayah-wilayah Nusantara, suatu gagasan yang pernah direalisasikan oleh Kertanegara, Raja Singosari terakhir, dan Tribuana Wijaya Tunggadewi, yang merupakan Raja Ketiga Majapahit. Adanya tumpangan spirit sumpah Palapa serta politik Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tersebut berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya di seluruh nusantara bahkan sempat terjadi perang bubat karena sempat bersitegang antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda Pajajaran yang menewaskan Prabu Linggabuana, Diah Pitaloka serta para pembesar istana Sunda Pajajaran Lalu siapakah Patih kebu Iwo itu dia adalah Patih Kebu Iwo salah satu penurunan Panglima Perang dari Kerajaan Bali Aga. Panglima ini sangat dicintai raja dan rakyatnya, hingga Kebu Iwo bersumpah untuk mempertahankan kedaulatan Bali Aga. Kebu Iwo bersumpah, selagi masih bernapas dia akan mempertahankan Bali Aga dan tidak akan menyerahkan kepada Majapahit walaupun kerajaan Daha yang menjadi induknya dari Baliaga kalah. Kerajaan di pulau Bali ini tetap bersih kukuh, tidak mau menyerah. Baliaga adalah sebuah kerajaan kuno di Bali yang pernah berdiri pada abad ke-8 dan berakhir pada abad ke-14. Saat kebo Iwo menjadi Panglima Perang, kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sri Astasura Bumi Banten yang sangat disukai oleh rakyatnya karena gaya kepemimpinannya yang sangat adil serta bijaksana sehingga menjadi kerajaan yang tumbuh makmur serta kuat Kemudian, asal-usul Pateh Kebuiwe Pateh Kebuiwe itu Dahulunya di desa berdahulu, wilayah Kabupaten Tabanan, ada sepasang suami istri yang kaya raya, hanya saja mereka belum mempunyai keturunan. Bagi penduduk Bali, pada masa itu, pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan dianggap manusia yang sia-sia dalam perjalanan hidupnya. Suatu hari pasangan suami istri itu pergi ke pura desa, mereka memohon kepada Sang Hyang Widiwase agar diberi keturunan dan bisa melanjutkan keturunan dari pasangan suami istri ini. Waktu pun berlalu, sang istri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka! Lalu, beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki, tetapi kelahirannya tidak seperti bayi pada umumnya. Tidak seperti bayi pada umumnya Jadi Singkat cerita, bayi tadi telah tumbuh dewasa dan badannya tinggi besar Karena itu dia dipanggil kebu iwe, Yang artinya paman kebu Walaupun terlahir dengan tubuh yang besar Namun kebu iwe adalah seorang yang baik hati Suka menolong warga sekitarnya Contoh pada suatu saat kebu iwe pulang dari danau baratan melihat anak gadis sedang diganggu oleh segerombolan laki-laki atau pemuda. Kebu Iwo segera menolongnya dengan memegang salah satu dari pemuda tadi dan meremas tangannya. Sehingga segerombolan pemuda tadi lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Kebu Iwo memang mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Terbukti pada abad sebelas Masehi, Kebu Iwo menunjukkan kesaktiannya membuat karya pahat yang sangat megah dan indah. Itu dibuat di dinding gunung kawi tampak siring. Kebu Iwo yang memahat dinding gunung dengan indahnya hanya dengan menggunakan kuku dari jari tangannya saja. Karya yang indah tersebut dibuat hanya dalam waktu semalam. Pahatan karya Kebu Iwo ini diperuntukkan sebagai penghormatan kepada Raja Udayana Raja Anak Wungsu, Permaisuri dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana Raja Anak Wungsu adalah raja yang berhasil mempersatukan Bali salah satu kesaktiannya Kebu Iwe yang sangat dasar adalah kemampuannya untuk membuat sumur mata air Kebu Iwe dengan kesaktian membuat sebuah sumur mata air hanya dengan menusukkan jari tangannya ke dalam tanah. Dengan berbagai macam kesaktian yang dimiliki oleh kebu Iwe, menyebabkan daya tarik tersendiri bagi raja keturunan dari dinasti warmadewa raja yang bernama Astasura Bumi Banten. Beliau menginginkan kebu Iwe untuk menjadi patih di wilayah belah batu, juga dikenal dengan sesebutan Raja Bedahulu. Beda diartikan sebagai kekuatan yang berbeda. Kebu Iwe diangkat menjadi patih kerajaan dan saat itu dia mengucapkan janji bahwa selama Kebu Iwe masih bernapas, Bali tidak akan pernah dikuasai oleh kerajaan lain. Dengan dukungan dari Kebu Iwe yang mempunyai kesaktian luar biasa dan kuat, Sri Astasura Bumi Banten menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan mau ditundukkan oleh kerajaan Majapahit yang berkehendak untuk menaklukkan kerajaan di Bali. Patih Gajah Mada mendengar kabar bahwa kerajaan berdahulu atau Bali tidak akan pernah tunduk dengan kerajaan Majapahit walaupun kerajaan Daha sudah ditundukkan oleh Majapahit, maka terjadilah Perang Baratayuda antara Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit dan Patih Kebuiwe dari Kerajaan Bali. Ini yang dinamakan perang hawa suci dan hawa nafsu antara Patih Gajah Mada dengan Patih Kebuiwe. Patih Kebu Iwe pun terjadi peperangan antara Gajah Mada yang mempunyai hawa nafsu sementara Patih Iwe mempunyai hawa suci. Pateh Gajah Mada berniat untuk memersatukan nusantara sedangkan Patih Kebuiwe adalah hawa suci yang mengorbankan hidupnya demi keinginan Patih Gajah Mada Patih Gajah Mada ini ingin membuktikan sumpah palapannya ingin menyatukan nusantara tetapi satu kerajaan yang susah untuk dikalahkan adalah kerajaan Bali begitu juga dengan Patih Kebu Iwe ingin membuktikan kesetiaannya kepada rajanya akan mempertahankan Bali selagi kebuiwe masih bernapas. Namun kerajaan Majapahit tidak tinggal diam. Gajah Mada berusaha ingin menaklukkan Baliaga dengan mengirimkan bala tentaranya yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada yang diiringi oleh Panglima Arya, Panglima Damar, Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Belok, serta bunga lainnya. Tetapi, belum sampai di tempat yang dituju, pasukan Kebu Iwe sudah menghadang pasukan dari Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, dan semua kapal-kapal yang dari Majapahit ditenggelamkan oleh pasukan Kebu Iwo dari Selat Bali. Patih Gajah Mada mengakui kehebatan ilmu serta taktik dalam pertempuran Kebu Iwe melawan prajurit-prajurit dari Majapahit. Maka timbullah pemikiran Gajah Mada. Bali tidak bisa dianggap remeh selagi Patih Kebuwiyo masih hidup. Maka Patih Gajah Mada mengatur siasat. Dalam siasatnya Patih Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan Patihnya Kebuwiyo sekaligus menyampaikan surat dari Raja Majapahit dari Buwana Tunggadewi Surat itu berisi permintaan Patih Kebu Iwe untuk datang ke Majapahit dengan tujuan untuk menikahi putri yang terhormat dan sangat jelita yang merupakan pilihan dari Raja yang berasal dari lemah tulis menanggapi tawaran tadi Patih Kebu Iwe yang setia terhadap rajanya memohon petunjuk dan persetujuannya dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja mendengar permohonannya Patih Kebu Iwe langsung menyetujuinya tanpa menaruh curiga sedikitpun. Patih Kebu Iwe sebelum berangkat ke Majapahit terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan di Pura Uluwatu. Untuk meminta kekuatan dari Sang Hyang Rodra, Sang Hyang Rodra memberikan dua buah batu untuk menambah kekuatan serta kesaktian dari Patih Keboiwo. Kemudian, Patih Iwe membawa kedua batu itu ke Desa Bedahulu, di mana desa itu tempat Keboiwo dilahirkan. Kemudian, Keboiwo meninggalkan salah satu batu pemberian dari sang yang di desa bedahulu tadi dan batu yang satunya dibawa untuk menuju ke pulau Jawa tetapi rupanya takdir menentukan lain batu itu tiba-tiba jatuh di pinggiran pantai dan pecah menjadi dua batu tersebut lama-kelamaan tumbuh membesar sehingga membentuk Nusa yang sekarang disebut dengan Nusa dua Kedatangan Patih Iwo di Majapahit menyebabkan para tentara baik yang belum melihatnya maupun yang pernah takluk atas kekuatannya menjadi terperangah, kagum bercampur rasa ngeri dan sangat waspada. Kemudian Patih Gajah Mada menyambut kedatangan Patih Iwo dengan ucapan, "Salam Patih yang tangguh dan sangat perkasa, selamat datang di kerajaan Majapahit." Kemudian Kebu Iwo menjawab, Terima kasih, Patih Gajah Mada. Tolong dijelaskan maksud dari Baginda Tribuana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit ini. Lalu Gajah Mada menjawab, Seperti yang sudah saya sampaikan dulu kepada Patih Kebu Iwe, bahwa Baginda Raja mengharapkan kedatangan Patih Kebu Iwe guna menjalin tali persahabatan dengan kerajaan Bedahulu di Bali dan juga berharap agar Patih kebu iwe bersedia menemui wanita yang terhormat yang menjadi pilihan baginda yang dirasa pantas untuk mendampingi seorang Patih yang tangguh seperti anda ini kemudian Patih gajah mada sambil menanggapi kebu iwe diam-diam gajah mada berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi kesaktian kebu iwe ini maka terbersitlah Patih Gajah Mada untuk membuang kerisnya Patih Kebu Iwe Kemudian Patih Gajah Mada Menegur Patih Kebu Iwe. Wahai Patih Kebu Iwe Kenapa kamu membawa keris dan batu ke sana kemari Itu membuat semua rakyatku merasa takut Tolong berikanlah keris itu kepadaku Untuk aku simpan sementara waktu Kebu Iwe tanpa perasaan curiga sedikit pun maka dia menyerahkan keris itu kepada Patih Gajah Mada. Ternyata diam-diam keris itu bukannya disimpan oleh Gajah Mada melainkan tanpa sepengetahuan Kabuyil ke keris itu dibuang ke tengah laut dan keris itu kebetulan disimpan oleh Ratu Kidul. Setelah kejadian itu Patih Gajah Mada menyuruh Kabuyil untuk membuatkan sumur yang nantinya diperuntukkan tempat pemandian bagi calon istrinya Kemudian patih kebu Iwe menyanggupi apa yang menjadi permintaan dari patih gajah mada Dan langsung dikerjakan Setelah sumur itu hampir selesai Mencapai kedalaman lebih tinggi dari tubuh kebu Iwe, Secara serentak sumur itu diuruk dengan menggunakan batu-batu oleh para prajurit Majapahit atas perintahnya Gajah Mada sehingga kebu iwa terkubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut. Namun dengan kesaktian yang dimiliki oleh kebu iwa, batu-batu yang menguruknya tadi semuanya terpental dan bertebangan ke angkasa. Akhirnya patih Gajah Mada sudah kehabisan akal untuk melenyapkan kebu iwa dari muka bumi. Dengan rasa putus asa, Patih Gajah Mada menyuruh Patih Kebu Iwe untuk segera pulang ke Bali. Karena istri yang dijanjikannya itu sebenarnya tidak ada, itu hanya kiasan saja, kata Gajah Mada. Yang kami maksud dengan ni gusti lemah tulis yang ada di dalam surat itu adalah sebuah gunung yang tinggi besar dan cantik yang namanya Gunung Batu Tulis. Betapa kaget dan kecewanya kebu Iwo mendengar kata-kata dari Patih Gajah Mada. Dengan lirih kebu Iwo berkata, aku tidak mau kembali ke Bali karena aku telah berjanji kepada rajaku bahwa aku ke tanah Jawa ini untuk mengambil seorang istri. Bahwa aku ke tanah Jawa ini untuk mengambil seorang istri yang nantinya bisa mendampingi saya dan bila aku tidak membawa istri maka aku akan sangat malu sekali kepada rajaku aku merasa kamu tipu namun aku tidak akan bisa mati dengan cara-cara yang kamu lakukan beraja Mada lebih baik aku mati secara kesatria ayo kita perang tanding satu lawan satu dengan Tantangan itu Gajah Mada melayani perang tanding. Walaupun Gajah Mada sadar persis, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Patih Kebu Iwe. Sambil saling menyerang, Kebu Iwe bertanya kepada Patih Gajah Mada, Sebenarnya apa tujuanmu untuk membunuhku? Wahai Patih Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada menjawab, tujuanku untuk mempersatukan nusantara agar bisa menyatu seluruh kerajaan-kerajaan. Ini tinggal kerajaan Bali yang tersisa. Mendengar jawaban itu Patih Kebuyo merasa terharu. Maka Kebuyo berbicara lagi. Wahai Patih Gajah Mada, ketahuilah bahwa aku ini tidak bisa dikalahkan atau dibunuh oleh siapapun. Namun aku mendengar apa yang menjadi tujuanmu tadi. Untuk menjadikan kemakmuran Nusantara maka aku akan memberikan nyawaku demi tujuanmu yang mulia ini Ketahuilah Wahai Patih Gajah Mada, aku akan bisa mati oleh siraman pamor bubuk Bunuhlah aku dengan cara seperti itu Dengan demikian aku akan mati Patih Kebu Iwe kemudian mengeluarkan pamor bubuk dari dalam sakunya dan kemudian diserahkan kepada Patih Gajah Mada. Pamor bubuk itu diterima oleh Gajah Mada lalu ditaburkan ke seluruh tubuh daripada Patih Kebu Iwe. Seketika itu juga Patih Kebu Iwa menghilang dan muksa sambil berucap, Wahai Patih Gajah Mada, keinginanmu untuk mempersatukan nusantara akan terwujud tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa nusantara ini nanti akan dijajah oleh bangsa-bangsa kulit putih Mahapatih Gajah Mada saat membunuh kebo iwe tidak dengan jiwa yang jumawa Gajah Mada tahu bahwa kebo iwe mati bukan karena kalah Melainkan justru rela mati demi mendukung sumpah palapa dari Gajah Mada tidak heran jika Patih Gajah Mada begitu bersedih, kagum sekaligus menghormati Patih Kebu Iwe sebagai pejuang suci. Kematian yang mulia, pengorbanan agung roh suci sang Patih Kebu Iwe menjadi keluhuran bangsa. Kebanggaan para pewaris Nusantara untuk mengerti tentang pengorbanan seorang Patih Kebu Iwe. Demi kecayaan negara ...yang sangat besar dan sangat kita cintai ini. Sumpah Palapa tidak akan terwujud... ...tanpa pengorbanan suci dari Kebu Iwe. Sumpah dari Gajah Mada menjadi paripurna... ...dengan pengorbanan Sang patih Kebu Iwe. Karena itu pula Kebu Iwe dan Gajah Mada... ...sejatinya adalah manifestasi nafsu ...sekaligus pengorbanan serta roh suci terwujudnya kejayaan sebuah bangsa yang disebut Nusantara. Demikian para pemirsa yang saya cintai, semoga apa yang menjadi pengorbanan dari Patih Kebu Iwayo ini menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sesuatu yang sangat mulia itu lebih diutamakan demi kejayaan Nusantara. Semoga ini bermanfaat, jika ada salah dan kata yang kurang berkenan mohon maaf, Semoga semua bisa bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu syakumin dumadi.